Hai hai hai Meski memiliki warna bulu yang cantik namun kucing besar yang satu ini ternyata ditakuti oleh banyak orang maupun hewan lho Ya siapa lagi kalau bukan harimau siapapun pasti akan menghindar bahkan lari ketakutan jika ketemu dengan harimau Eh tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh pria yang satu ini nih Beredarnya sebuah rekaman kamera yang viral di media sosial menunjukkan seorang pria berteriak kesakitan dan memohon bantuan Tepat sebelum wakil sheriff menembak seekor harimau malaya yang menjengkeram lengan pria itu di kebun binatang Florida. Petugas dari kantor Sheriff Collier mengatakan pria itu terluka parah pada rabu malam ketika dia memasuki area yang tidak diizinkan di dekat kandang harimau di kebun binatang Naples di Taman Karibia. Harimau yang berusia 8 tahun bernama Eko itu kemudian mati lantaran ditembak oleh petugas. Dan korban yang digigit harimau tersebut ternyata bekerja untuk layanan kebersihan pihak ketiga yang dikontrak untuk membersihkan toilet dan toko souvenir, kata kantor sheriff dan kebun binatang. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Video mengerikan itu disebarkan di media sosial dan tampak menunjukkan rahang harimau melilit lengan pria itu di antara tangan dan sikunya. Terdengar pria itu berteriak memanggil untuk meminta pertolongan selama hampir 9 menit kepada petugas. Nampak pria itu terlihat menguatkan tubuhnya ke kendang dengan kakinya di udara dan bahunya di tanah. Mengetahui kejadian itu staf kebun binatang mengatakan bahwa fasilitas tersebut ditutup pada hari Rabu untuk umum karena ada seorang pria berusia 26 tahun melompati pagar penghalang dan masuk ke area yang tidak diizinkan yang berada tepat di depan kandang harimau diakini bahwa dia mencoba untuk memberi makan atau mengelus harimau melalui pagar kendang tetapi sayangnya harimau itu dapat meraihnya dan menarik lengannya ke dalam kandang setelah petugas yang awalnya mencoba membuat harimau itu melepaskan lengannya dia tidak punya pilihan selain menembak hewan itu untuk menyelamatkan nyawa pria tersebut. Dan harimau itu sudah dipastikan mati oleh dokter hewan di kebun binatang Naples. Menurut para petugas kantor sheriff, harimau itu mundur kembali ke kandangnya setelah ditembak. Dan ternyata harimau yang terlibat dalam insiden tersebut adalah harimau malaya. Ya, harimau malaya adalah salah satu spesies harimau terkecil yang ditemukan di seluruh semenanjung Melayu Selatan tengah dan bagian selatan Thailand. Gak hanya itu, ternyata harimau Malaya juga termasuk simbol nasional di negara Malaysia. Sebelumnya pada tahun 2016 lalu, juga terjadi tragedi mengerikan ketika seekor harimau Malaya menyerang dan membunuh seorang penjaga kebun binatang di kebun binatang Palm Beach. Hasil otopsi menemukan bahwa petugas kebun binatang itu meninggal karena patah tulang belakang.